dan selalu memberikan informasi-informasi baik bahagia dan tentunya memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi juga tentunya persahabatan yang mengucapkan untuk kalian semua terima kasih untuk selalu tentunya mampir ke channel ini Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, persahabat, ya, kita keunggahan kakak Bila sebelumnya. Kakak Bila mengunggah sebuah postingan foto cute di kolam renang bersama istri tercintanya, persahabat, ya, ini ala-ala balik katanya tuh, Masya Allah. nya memang luar biasa banget. Dari keduanya, memakai kacamata hitam, mudah-mudahan saja tentunya rumah tangga, mereka berdua selalu diberikan perlindungan dan kebahagiaan. Amin. Di postingan tersebut juga tentu banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan Yakni dari Agung Instagram Lestibilar.official Mengatakan di kolom komentar, emak-emak sekarang udah gak konsen sama kerjaan rumah Gak mau ketinggalan, kalau menyangkut Leslar berasa kembali muda Katanya tuh Masya Allah, ini adalah salah satu contoh bukti bahwa fans sejati memang luar biasa kompak dan solidnya Selalu Mendukung idola kesayangan kita, dan selanjutnya ada komentar dari TVGA bersahabat. Ya, TVGA Darwanti ini ikut berkomentar di kolom postingannya. Kakak Rizky Bilar mengatakan WKWK -WK kocak nih berdua katanya tuh Wow, TVG aja ikut mampir ya Di kolom komentar di postingannya kakak Bilar Mudah-mudahan saja dukungan Dari orang-orang baik Yang tentunya persahabat ya Tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya Perhatikan juga persahabat Ada sebuah unggahan dari EGSnya kakak Rizky Bilar Semalam mengunggah sebuah postingan video Akad nikah dari Kak Doni Salmanan persahabat ya dan sebuah kalimat ucapan yang dituliskan oleh kakak Bilar. Selamat menempuh hidup baru di hari yang paling berbahagia, Kang Doni Salmanan Mohon maaf saya tidak bisa menyaksikan langsung Dikarenakan ada tugas yang mesti diselesaikan Tapi insya Allah Leslar walaupun dari kejauhan Tetap mendoakan yang terbaik buat kebahagiaan Pada rumah tangga kalian Semoga sakinah mawadah warahmat Dan tentunya amanah Amin Masya wow, Allah, ya doa baik Diberikan dari kakak Rizky Bilar Dan tentunya kakak Bilar Dan Leslie Kejora tidak bisa Menghadiri secara langsung Karena ada tugas Yang tidak bisa ditinggalkan Persahabat, ya digarisbawahi. bawahi Untuk postingan ini Banyak menuai komentar dari Para sahabat netizen Persahabat, ya kita lihat aja Kakak Bilar Sampai mengunggah sebuah postingan ini Di igas pribadi miliknya, ada Pesan yang ditentunya diberikan kepada kakak Bilar, di postingan ini perhatikan Abang gak kondangan ke Deni Salmanan, waktu itu hadir loh di nikahan abang, ngasih upload juga parah banget katanya tuh Kirim kado aja kak, waktu itu Kang Doni juga jauh-jauh datang loh, katanya persahabat ya Perhatikan juga di postingan ini, kakak Bilar menuliskan sebuah kalimat Udah ngirim papan bunga plus kado lagi otw apa sekarang, apa-apa harus dipublikasiin View, kat persahabat ya Ini kalimat, tentunya lagi-lagi Membuat kita persahabat yang selalu ingin membela Rizky Bilar dan Leslie Jora Ada-ada aja orang tentunya apa-apa langsung dibuat ramai persahabat ya Ini salah satu tidak baik dicontoh karena Rizky Bilar itu ada al alasan yang sangat penting persahabatnya Ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan kemarin persahabatnya hingga tidak bisa menghadiri acara pernikahan Kak Duni Salman secara langsung Diunggah kembali postingan ini oleh akun Bilar ngintip Dedek yang mana tentunya banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan juga bersabatnya dari para fans, yakni dari akun Luka Anus mengatakan anak siapa, istrinya siapa dan pacarnya siapa sih ini betina ribet amat urusan hidup orang katanya tuh ya. <laughs> Dia lebih pintar dari lu, gak usah lu yang ngajarin, dia udah paham, ikat aja lah, betina begini hidupnya ribet banget katanya tuh persahabat ya Tentunya kakak Bilar juga sudah paham, sudah mengerti apa yang harus mesti dilakukan persahabat ya Kita sebagai fans sejati mendukung, mensupport apa yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah postingan dari akun Jamilatus Sadia Ini adalah salah satu pelatih yoganya Dede Alasti Ah oh, menjaga banget ya mengunggah sebuah postingan foto cute Bersama Lesin Rizky Bilar Dan kita lihat di postingan ini Ada sebuah kalimat luar biasa yang dituliskan oleh Kak Jamilatus Sadia Perhatikan di kalimat yang dituliskan lewat caption Pertama kali dihubungin Kak Lesti ke Jora, seneng banget dipercaya untuk bantu perantau yoga di kehamilan kali ini pas ketemu langsung takjub banget sama kebaikan dan kerendahan hatinya. Bahkan sebagai suami Karis Rizky Bilar sangat aman support banget dan hands on banget ke persahabat ya, dukung dan bantu dedek semaksimalnya. Bahkan excited Mau banyak belajar lainnya Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Seneng banget pas rasain gerakan janin Saat re relaksasi Dan komunikasi janinnya terasa banget saling terkoneksi Wow, Masya Allah banget ya Perhatikan tuh Luar biasa idola kesayangan kita Tentunya dengan kerendahan hatinya Dan di alasi kejara, Selalu banyak orang yang menyayang Yang mensupportnya Masya Allah ini adalah salah satu bukti bahwa idola kesayangan kita memang benar-benar sangat luar biasa Hingga banyak dibanjiri komentar, respon dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Hasni Direja mengatakan Senang banget lihat klien Mbak Mila sekarang Sukses terus ya Mbak Mila Sehat dan terus berbagi ilmunya Amin Dan selanjutnya Komentar lain diberikan dari akun Fields mengatakan, Alhamdulillah akhirnya keinginanku tercapai lihat dedek ikut perantau Jontel Yoga sama bidan cantik idola. Tuh, Masya Allah banget ya. <laughs> Emang top banget, berbohon selalu sehat. Selalu diberikan kebahagiaan dan kemudahan untuk persalinan tidak lasti nanti. Amin. Dan selanjutnya... Kita lihat juga persahabat, tiada ya, sebuah postingan sebelumnya yang membuat kita semakin penasaran bakal ada something big is coming dari idola kesayangan Rizky Bilar bersama Rudi Salim. Mudah-mudahan apapun itu, diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Ke kabar selanjutnya juga, ada sebuah postingan video atau vlog terbaru di channel youtube-nya sahabat Bilar ya. Dede minta beliin mobil gede katanya tuh Aduh masalah banget ya vitamin bahagia Kita dapatkan di channel youtube-nya Kak Rizky Bilar yang belum nonton, yang belum mampir silahkan mampir sahabatnya. Karena Karena disitu bakal ada sesuatu tujuan bahagia untuk kita semua Selanjutnya, ada info dari Indosiar juga bersahabat ya Karena tinggal 28 hari lagi ...kita akan menyaksikan acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-27... ...bersama deretan bintang-bintang artis papan atas yang akan mengisi acara hood Indosiar yang ke-27... ...karena tentunya mudah-mudahan saja idola kesengan kita bisa hadir di acara tersebut. Selain tentunya info hari ulang tahun Indosiar yang ke-27... Indosiar juga bersahabat yang menginfokan bahwa sebentar lagi akan hadir acara anugerah KPI 2021 Lesti Kejora sudah dipastikan sudah resmi menjadi bintang tamu di acara tersebut Wow makin penasaran dan makin gak sabar melihat penampilan idola kesaingan kita tampil di atas panggung Indosiar Karena akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jam 2030 waktu Indonesia Barat Hari Jumat tanggal 17 Desember nanti, persahabat ya. Yuk jangan sampai lupa dicatat jam dan harinya. Hari Jumat 17 Desember jam 23.00 Waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya ada sebuah ungan spesial juga yang terdapatkan persahabat ini semalam. Wah ketinggalan lagi nih persahabat ya. Ini ada live instagram dari Bang Valdi Akbar Diperhatikan di video Bang Valdi ini ada Kak Reski Bilar yang lagi Memainkan piano Wow, Masya Allah banget ya aduh cute banget nih Vitamin di jam kunti masya Allah Luar biasa dan kita lihat juga Ini ada vitamin bahagia juga yang diunggah Oleh Kak yang Gray ini ini mengunggah sebuah postingan foto di DLSD yang sangat gemes banget ya. Uh, anak ganteng sama bundanya BBL. Masya Allah banget. Mudah-mudahan saja dukungan, doa, dan support dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar. Selalu banyak. Mudah-mudahan kita doakan untuk bersolongan di DLSD ini mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan kabar terbaru di pagi hari ini. Jangan kemana-mana. Stop, stay tuned. Dan